serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar-kabar menarik dari Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar dimanapun Anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita mendapatkan cedokan momen spesial di acara semalam. Ya, perhatikan sebelum Lesti dan Bilar di-roasting oleh Marcel dan tentunya kak Kiki Saputri, di sini perhatikan deh saat tentunya kursi mereka berjauhan dan dipisah, tetap persahabat ya idola kesayangan kita, terkhusus Papa Bilar nggak mau jauh-jauh dari sang istri tercinta. Perhatikan persahabat Papa Bilar, aduh mendekati Bunda lesti itu aduh masya Allah kursinya dideketin ya, inilah kebahagiaan yang selalu kita dapatkan. Pasti kalian happy banget ya semalam. Banyak sekali kejutan spesial bahagia yang diperlihatkan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Geser kursi biar makin deket tuh, <laughs> masya allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat ditingan sekelas Namun kita juga salvok banget nih dengan kalimat caption yang dituliskan Padahal baru kemarin gua mau open donasi buat beli kursi di Indosiar, tapi dipikir kayaknya percuma deh mau kursi segede gaban juga tetap aja kudu nempel tuh idol kesayangan kita emang luar biasa selalu memperlihatkan kemesraan dan keromantisannya. Rizky Billar tidak mau berjauhan dengan istri tercintanya, masya Allah banget ya kursinya pun digeser. Demi deket dengan sang istri Masya Allah Luar biasa banget ya idola kesayangan Dan kita lihat juga di kolom komentar Tentunya banyak sekali tanggapan Dan respon yang diberikan Dari akun Rintis Amaskari Indriana Mengatakan masalah kursi ini udah dua tahun Sejak pertama ketemu ya Geser-geser mepet-mepet Aduh Masya Allah Ada juga tanggapan komentar lain diberikan Dari akun Tunggah 85 di situ mengatakan tetap butuh kursi. <tuh> Di situ mengatakan tetap butuh kursi beb, tapi yang nempel kayak kursi ruang tunggu, katanya tuh masya Allah, idola kita emang selalu bikin bahagia. Kemudian disimak juga persahabat, ini ada sebuah kabar spesial yang terdapatkan nih pagi-pagi, bapak -pagi, bilar, mengunggah sebuah postingan kalimat dua hal yang bikin mumet belakangan ini, yang pertama kerjaan, yang kedua siapa Big Mouse sebenarnya? Wow pagi-pagi sudah mendrakor nih persahabat. Ternyata papa bilar juga hobi banget drakor nih. Kita lihat nih persahabat, momen ini diunggah kembali oleh Anggun dan komik ya. Di sini ada sebuah kalimat juga yang dituliskan. Lah, dia nonton juga WKWK -WK drama yang bikin seuzon ke semua pemain Dirinya sendiri, biniknya, mertua, sipir, kepala sipir, tahanan semua dicurigain WKWK -WK, kagak ada yang gak dicurigain katanya tuh Sambil ngakak banget ya Hingga komentar pun banyak sekali nih persahabat Salah satunya dari akun ricaapriani14 situ mengatakan, emang ya, padahal banyak emak-emak yang berhenti ngedrakor karena beralih jadi ngeleslar Eh, yang diikutin malah ngedrakor Aduh, Masya Allah banget ya, idola kesayangan Dan tentunya banyak sekali ya yang ngedm Papa Bilar Banyak sekali pertanyaan yang masuk, kita lihat masih diunggahnya Papa Bilar situ ada sebuah pertanyaan Lah bang, lu nonton Big Moss juga ya? kok bisa tahu apa cuma ngikutin yang rame aja tapi gak tau tahu apa itu big mo sebenarnya kita lihat nih jawaban dari papa Billari. Iya nih, ya, tapi nggak setelah Squid Game sih ngikutinnya. Kalau ditanya apa itu Big Mouse, ya sesimpelnya sebuah komplotan penjahat kelas kakap yang terorganisir. Kalau ditanya siapa pimpinannya Big Mouse, kalau menurut gua ya, yang pertama itu Park Chang Hoo atau kepribadian ganda, yang kedua Jerry, orang yang paling dekat sama Chang Hoo selama di penjara. Yang ketiga, tetua, pimpinan NR yang sedang mencari penerusnya, yang kemungkinan besar adalah Chang Hu yang lagi dalam masa trial. Menurut kalian, wow. Untuk pengetahuannya luar biasa juga nih bersabat, ya Bapak Bilar memang the best. Dan kita lihat juga yang paling menarik ada sebuah pertanyaan, BTW ngedrakor sendiri atau sama Lesti juga? Kita lihat jawabannya. Lesti juga gua racunin, awalnya nontonnya ogah ogahan eh sekarang malah nungguin tiap-tiap episodenya Terus kapan nontonnya? Abis syuting dari studio kita nobar Wow, luar biasa banget ya, terlalu bunda Lesti aja diracunin tuh Untuk ngedrakor nomor ya, sampai-sampai Nobarnya nonton barengnya, habis pulang dari studio Ini sih kebahagiaan yang sangat luar biasa mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu menjadi orang baik selalu humble dan mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi ya untuk kita semuanya selanjutnya persahabat kita juga mendapatkan info dari ANTV nih mengenai acara sinetron jodoh wasiat Bapak Bapak kedua ternyata tayang kembali setiap hari tapi jamnya ini malam banget nih tayangnya persahabat ya pukul 02.00 waktu Indonesia Barat disimak di kalimat caption info yang dituliskan Jodoh wasiat Bapak, Bapak kedua, setiap hari jam 2.00 WIB. Jangan lupa saksikan keseruan Trio di Kampung Kucrit, memecahkan segala masalah para warga dalam jodoh wasiat Bapak. Bapak kedua, setiap hari jam 02.00 WIB hanya di ANTV. Namun, di sini banyak juga komentar yang diberikan bersahabat. Ya, salah satunya dari akun Puspa 28855. Di situ mengatakan. Duh jam segitu siapa yang bisa nonton, Min masih nunggu JWB babak ketiga nih, katanya tuh. Mudah-mudahan ya, JWB babak ketiga bisa tayang dan mudah-mudahan Tril Gesserit kembali menyuguhkan. Tentunya kejutan-kejutan spesial untuk kita semuanya. Kita masih menunggu cidokan terbaru hingga kabar baik berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.